Layanan unit percetakan Al-Quran ada yang tahu nggak nih? Tempat percetakan Al-Quran milik Kementerian Agama yang berada di Ciawi, Bogor. Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar kami tetap semangat untuk membuat video baru. Kementerian Agama melalui Lembaga Percetakan Al-Qur'an atau LPQ yang kini berubah menjadi Unit Percetakan Al-Qur'an atau UPQ telah mencetak ratusan ribu mushaf Al-Qur'an dan semua dibagikan kepada masyarakat secara gratis Selain mushaf, ada pula Al-Qur'an terjemahan dan jus amah Meski keberadaannya sangat populer di masyarakat proses pembuatan dan percetakan kitab suci ini tidak banyak yang tahu ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan mendapat persetujuan dari para pemegang quality control atau QC yang dikenal dengan tujuh tahapan wajib. Kepala Produksi UPKI Endang mengatakan, sedikitnya ada tujuh tahapan dalam proses produksi Mushaf al-Quran di UPKI Ciawi Bogor. Proses kontrol yang berulang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan cetak. Dalam proses percetakan juga melibatkan para hafiz atau penghapal Al-Qur'an. Yuk kenali 7 tahapan percetakan Al-Qur'an di UPQ. Tahapan awal adalah melakukan pengecekan materi untuk kemudian dibuat demi atau contoh fisik. Demi atau contoh materi Al-Qur'an diserahkan ke Lajnah Pentasi. Lajenah Pentasih ini berisikan para Hafiz dan ahli di bidang bahasa. Di sana semua materi dicek secara detail. Selesai dari Lajenah Pentasih, materi kembali diperiksa oleh para Hafiz dari tim UPK. Tim ini adalah berbeda dari yang ada di Lajenah Pentasih. Pada tahap ini materi demi dipindahkan ke dalam komputer dan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tahapan selanjutnya adalah mengubah materi ke dalam bentuk film atau plat. Film atau plat inilah yang akan menjadi media untuk memproduksi secara massal melalui mesin modern percetakan yang dimiliki UPQ. Pada tahap ini lembaran kertas pasca cetak dilakukan penggabungan antar jus atau komplit, dan kemudian dijahit lalu dilakukan pengecekan ulang. Tahapan ini menjadi titik krusial karena dilihat perhalaman, termasuk pengecekan kemungkinan ada tinta yang menetes tidak pada tempatnya. Jika ada mushaf yang terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan. Di tahap ini, hasil QC ditandai dengan stempel khusus. Ini adalah tahapan terakhir dari seluruh proses. Di tahap ini, ada pula tim khusus yang terdiri dari para hafiz yang melakukan pengecekan secara menyeluruh setelah mushaf disatukan dengan cover. Proses terakhir ini juga ditandai dengan pembubuhan stempel khusus. Demikian video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi orang yang menonton.